Assalamualaikum sahabat ayaran uh, ketemu lagi dengan aku Indar, ibunya Ayran. <coughs> di video ini aku akan menunjukkan cara membuat pola menjiplak pola tepatnya uh, ini pertanyaan yang beberapa kali diajukan terutama oleh para apa ya para new maker, yang terutama yang membeli bukuku ini ya buku tas handmade 2 dari tote ke backpack ini masih fresh dari percetakan yang pertama yang membeli bukuku ini ya buku tas handmade 2 dari tote ke backpack ini masih fresh dari percetakan nah, sepertinya bukuku yang pertama yang kedua ini polanya itu, ada tiga lembar pola ukuran kertas A2 eh, A2 A1, 2 lembar <coughs> dan pola balik ya, ini oh ya, sebelum sebelum menciplak pola ini aku kenalkan juga yang alat yang kita pakai itu ini adalah kertas karton kertas karton ini hanya salah satu <coughs> kebetulan yang ada ini adalah satu kertas yang bisa kita pakai untuk membuat pola ini lebih tipis tapi saranku kalau mau lebih tebel kalian baca di tulisanku di fanpage ayaran show and shop di situ aku tulis tentang cara bikin buku uh, how to itu itu Uh, nomor yang step yang keempat kalau misalnya atau kelima yaitu membuat pola disitu ada beberapa macam kertas gitu kan uh, salah satunya ada kertas karton tapi bukan katasnya ini atau nanti yang terakhir adalah plastik bekas yang paling kaku tapi untuk menjiplak ini kita akan memakai kertas karton yang ini agak tipis dan selain kertas karton tentu yang kita butuhkan yang utama adalah kertas karbon di penjat ini disebut dengan kertas karbon atau nama kerennya tuh one side tracking paper kayak gini tapi ini mahal isinya ee, banyak banget lah pokoknya ya. Ini kan aku jualan jadi tak beli segini, tapi kalau di pasar beli aja satu paling harganya sekitar 2000 atau 2500 atau 1000 nggak tahu ya. 2000an ya kayaknya. Oke, okay, ini ada yang warna biru, ada yang warna merah. E, saya ingatku dua warna itu. Terus yang jelas penggaris. Dan kita buku alat tulis juga dan gunting tentunya. <tos> Oke. Okay. Nah, kita kembali ke <tos> pola di pola ini uh, karena aku harus membuat bagaimana caranya setiap pola itu bisa masuk ke dalam satu kertas jadi kalau kayak gini dia bisa ya tidak tumpuk-tumpuk tapi untuk beberapa pola itu memang harus ditumpuk gitu nah kayak gini jadi garisnya itu bers bersinggungan tapi kalau kenapa ini aku bikin warnanya beda adalah untuk bahwa yang hitam itu ya adalah ini gitu loh bentuknya jadi gak mungkin polanya ini garisnya hitam terus dia nyeberang ke sini enggak jadi eh apa namanya panel ini adalah yang ditunjukkan oleh garis hitam yaitu ini ini sini jadi nanti kalau kita menjiplak yang hitam ya tetaplah di garis yang warna hitam kalau kita menjiplak yang merah yang untuk panel ini contohnya tira ya tas tira itu adalah tas yang ada ini di covernya ini ya tetaplah stay ngikutin garis yang hitam jangan dari garis hitam. Eh apa yang merah Jangan jadi garis merah Kita bikin ini Kita nyebrang ke sini Jangan itu nggak jadi satu panel tuh nanti Oke okay? <tuh> Ini yang e, Ada lagi yang gambar Dia lebih bersebrak Berapa selain bertumpuk-tumpuk Karena memang Ya itulah Gimana biar kita bisa Muat dalam satu kore, apa Bagian itu memuat Sekian banyak pola Soalnya kalau nggak dicaro, <tuh> Kalau nggak seperti itu Harus satu satu satu Gak nah, mau habis kertas berapa Saudara gitu loh itu nanti otomatis buku akan jadi tambah berat tambah tebel dan itu juga mempengaruhi me, harga oke okay, sekarang kita mau nah kayak ini misalkan contohnya ini ada tas hibrid, hobo eyelet nah ini ini bukan berarti ini adalah di dalam ini gitu loh enggak tapi yang ada satu panel sendiri kebetulan kayaknya ruangnya kosong sementara ini butuh tempat untuk naro ini ya aku taruh di dalam tapi perbedaannya adalah ini warna hitam ini warna biru gitu loh. Jadi sekali lagi kalau kalian mentracing pola ya sesuai dengan uh, warnanya tintanya ini dan pola sudah termasuk kampuh. Maaf ya aku lupa ngasih catatan. Biasanya kalau yang di buku pertama aku kasih catatan pola sudah termasuk kampuh. Jadi kalian nggak usah bingung soal kampuh lagi. Nah, ini juga gini. Jadi kalau kalian mau bikin kantong, <coughs> ini hoblet kantong waist itu adalah kalian men-tracing yang merah aja segini, segini, segini, segini sedangkan ini adalah hoblet untuk panel samping ya tracingnya yang ini, hijau aja ya dan ini kenapa ada garis putus-putus, ada garis lurus putus-putus mesti aku tandi, kasih tanda lipat karena nggak mungkin juga ini aku gambar selebar ini gitu kan jadi biar lebih hemat tempat dan nggak terlalu ruwet makanya ini tanda dilipat, artinya bisa kanan-kiri kalau ini, dia cukup satu panelnya, memang satu bagian ini doang jadi ya nggak ada tanda lipat atau <tuh> apapun dan ketebalannya <tuh> sorry aku masih batuk dan ketebalannya sama dan jenis garisnya sama garis lurus bukan putus-putus dan yang jelas ini selalu ada tanda atas-atas gitu kan untuk menunjukkan arah seratnya atau arah polanya seperti itu oke okay? jadi sekarang oke okay, jadi sekarang aku mau mulai menjiplak ini apakah menjiplak yang ini kantong tak tira kantong samping dua kali luar ini kita lipat ini nanti kita kasih tanda ini kalau sudah kita application, aplikasikan ke kertas untuk pola yang akan dipotong dan ini nanti kita aplikasikan kalau sudah motong bahan <tuh> jadi pas bikin pola untuk uh, digipla itu enggak usah ini dua kali gitu enggak usah nanti aja caranya adalah ini uh, kertas karton terus ini Tadi apa namanya tracing papernya itu alias karbonnya kita taruh di bawah. Dan ingat, karbon yang ini yang kasar ini, yang licin, yang licin itu ada di bawah karena dia yang ada tintanya. Nih, kita coba dulu. Misalkan kayak gini, nih kita coret dikit toh kan jatuh di sini. Ya. Terus <coughs> kita pasin, kalau karbonnya kita lebihin boleh. <coughs> Lalu kita taruh. Kan kalau itu terserah kalian ya mau Mau apa selain mau kalau mau hemat kertas ya bener benar dipasin gitu kalau enggak ya enggak tegak lurus enggak, enggak apa-apa. Oke okay, sekarang kita akan fokus ke tira kantong samping dua kali luar atas <coughs> itu kita kasih uh, tanda untuk titik-titiknya. Kenapa in case kita mengalami ini bahannya misalkan gedek terus ini karbon harus kita tarik kita masih punya acuan oh titik start-startnya di sini gitu kan? Nah, sudah. Kalau gitu, kalau lurus, gampang. Tinggal kita ini aja, kita ikutin. Hmm. Kita ikutin garisnya. Dan kalau udah kayak gini, kita enggak usah ikut. Titik-titik. Uh, apa? di apa garis putus-putus? Garis lurus saja. Karena, toh, <tuh> nanti akan kita tandai atau kita marking lipat ini, sehingga pas kita memotong untuk bahannya. Itu, kita sudah paham, oh, berarti bahannya harus dilipat, gitu loh. Nah, kalau sudah kita lihat hasilnya di bawah, tuh dapat Kalau sudah seperti ini langsung kita kasih. biar kita nggak lupa ini apa? Ini, <coughs> ini namanya memaking ya, memberi -mem tanda. Terus ini lipat, lipat balik. Terus ini nama tasnya Tira. E, panelnya bernama, sorry ya, tulisanku jelek karena miring-miring gini. Kantung samping berapa kali dua kali dan luar bahan luar Oke okay. <tuh> selesai kita men -tracing, me menciplak satu pola ini kita akan menciplak ganti pola yang kalau lengkung gimana Mbak gitu lengkung ya nggak masalah kalau lengkung kita lihat Oh dia masih masuk ke dalam satu ini jadi kita nggak perlu geser-geser enak toh jadi kalau lengkung terserah kita mau arahnya di sebelah sini atau sebelah sini kita taruh sebelah sini ini sengaja kita pasin aja jadi kita punya acuan ini kalau perlu pemberat kasihlah pemberat nih kita pasin kayak gini sekarang kita mau marahin kayak gini nah jadi kan kita ketahuan oh ini batasnya jadi kita harus turunin dikit oh ini <tuh> kurang geser ke sini kan masih masih kelihatan nih masih masuk ke dalam karbonnya oh masih aman oke okay, kita geser lagi Oh masih bisa di nih baiklah gitu kita pepetin lagi kita pastikan bahwa pola yang akan kita ciplak masih berada di ruang uh, karbon kita kasih ini Pem apa, pemberat dan kembali kita kasih <coughs> tanda untuk start Startnya di sini kalau lengkung gimana Mbak ya cukup pasti aja beberapa titik kayak gini jadi, misalkan terjadi jadi kepenggeseran, kita <coughs> masih bisa mengetrisnya, me -me melacak jejaknya. Kalau <coughs> so, sudah, ini kita garis dulu yang lurus-lurus. Kita sifat dulu yang lurus-lurus. Oke, ini lurus. Ini agak lurus, dikit. Terus, ini lurus. lalu ya udah lengkung kalau kita punya penggaris lengkung kita bisa ngikutin sebentar aku ituin ambil penggaris ke dulu ya kalau kita punya penggaris lengkung <coughs> kita <coughs> bisa ngikutin ini dengan melengkung-lengkungkan ini melengkung-lengkungkan nih ini aku gambar pakai korel tapi pas apa namanya eh uh, dasarnya itu sebelum pakai korel aku pakai ini Nah. Seperti ini. Kalau kalau enggak punya garis lengkung, Mbak, ya udah tinggal pakai tangan aja. Enggak usah pakai lo tinggal kita giniin pakai tangan sih gitu kan. Kita awur-awur dikit nanti baru pas. Kita potong kan kita dapat <coughs> dapat apa istilahnya? Eh uh, dapat Oh, ini lebih streamline. Streamline itu apa ya? Lebih enak dipandang aja lah gitu loh jatuhnya itu enggak kaku gitu loh. Itu yang dimaksud dengan streamline tekuannya itu lebih enak <tuk> seperti ini ini enggak terlalu nekuk jadi aku prefer pakai ini aja kita langsung pakai tangan kita me-me-me mengikuti garisnya oh, ini tadi udah lurus nah sekarang uh, momen of truth, Apakah dia sudah bisa tersibak dengan bagian benar oi oi Astagfirullah Tung lupakan Kalian paham? Ternyata kebalik aku naruh ini oh, oh, oh. <laughs> Jadi jangan diulangi Don't try this at home ya Tadi aku lupa kebalik ininya yang di atas Baiklah kita ulangi lagi Dan hasilnya saudara Dia di sini. Oh tidak walk, walk. Eh, Stop ulangi lagi <laughs> Oke okay, sekarang aku sudah insap <laughs> Jadi aku ulangi Nih Nih udah bener Kalau kebalik inilah hasilnya saudara Jadi kamu mempunyai dua pola-pola ini ini adalah garis tambahan yang berasal dari jiplakan ini tadi jangan diulangi ya hahaha nangis deh gua ah, enggak juga biasa kalau nggak gini kan kita nggak inget Oke kembali dah nggak usah pakai di itu lagi ya Hasilnya adalah tadaa. nah ini kita, uh, kita kasih makin ini, atas uh, pas jih. terus ini lipat-lipat, jangan ikutin juga ya, menulis kebalik kayak gini. Ini kan biar kalian jelas aja Jadi aku menulis dari arah itu. Tira panel utama. Pa nel eh salah tuh kan. Pusta ma. Nah sudah. Setelah itu yang kita lakukan adalah memotong. <tuh> <tuh> <tuh> Mari kita potong. Memotong itu jangan dipaksa langsung kita pegang satu lembar yang lebar. Biar apa manuvernya enak sih manuver. <tuh> kita potong sedikitnya. <tuh> tong dua kali tapi lebih enak megangnya itu lebih baik daripada kita maksain satu lembar tapi kita eh, poh repot geset senggeret-geret Mas jadi kelamaan nah cara kita sudah punya pola tiras satu Lakukan ini pada semua pola itu. Setelah itu, eh, ini misalkan kertasnya karton yang kayak itu ya, bisa disimpan seperti caraku yang dituliskan itu, dijadiin satu plastik. Stop. Nah, ini ada contohnya. Ini pola tira awal yang sudah aku simpan sebelum aku bikin di korel. Ini, ya, jadi seadanya aku, ini pakai karton. Yang satu abu-abu, nah, ini lebih tebal daripada yang ini. Atau, waktu itu Aku masih pakai pola yang ini. Jadi pola dasar aku bikin itu cuman polanya ini doang. Jadi yang kotak-kotak lain itu cuman aku kasih uh, istilahnya apa ya? marking di sini bahwa eh uh, yang -ben perlu bentuk-bentuk aja gitu loh yang aku potongin. Tapi untuk yang <tuh> kotak-kotak kayak ini tadi kantong, cuman aku kasih catatan di sini baru di pola yang lebar ini aku tunjukkan semua. Jadi di sini tira itu polanya ada ini, ada ini, satu, dua, eh satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, ada sepuluh Nah ini kalau sepuluh mau dijadiin satu-satu enggak -satu, pakai Dikata di apa istilahnya Gini-gini terus pie jalan coba gitu kan Atau <tuh> ini salah satu banyak dipakai Atau bisa juga pakai nah ini pola sling burles Eh burles Burles maksudnya <tuh> Jadi bulat sama listriknya bulis nah ini ini karton yang lebih tebal lagi ya ini bisa kalian cipla pakai kertas yang seperti ini dan jangan lupa selalu untuk uh, ngasih uh, makin ya udah terus apa lagi ya <coughs> gitu aja jadi kalian cipla semua pola <coughs> yang untuk <coughs> satu model tas ini setelah itu kumpulkan simpan tas terserah kalian deh mau dilubangi digantung boleh kalau aku lebih suka aku plastikin kayak gini Jadi dia tetap bersih Terus aku kasih nama Ini aku kebetulan pakai klip apa Punya pesen plastik yang ada klipnya Dan ada mereknya Ayara Nanti masih logo lama ini Belum logo yang baru Jadi begitu saudara Cara penyimpanan, cara menjiplak polanya Jadi wes, So, nggak bingung lagi kan Sekarang bagaimana cara menjiplak pola Gitu loh ya terus kalau ada pertanyaan yang belum jelas boleh di taruh di komen ini e, atau nanti kalau kalian sudah beli bukuku terutama yang PO kemarin kan aku menjanjikan wso workshop online Tas Juli toh. Nah itu Insya Allah nanti bisa tanya jawab di situ juga tapi paling juga kalau aku sibuk dan sudah ternyata sudah ada videonya aku refer ke link video di YouTube <tuh -tuh. sudah begitu saja Thank you for watching. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah membeli bukuku. Yang belum, ayo silakan dibeli. silahkan dibeli. Ciamik banget ini layoutnya, nih. Ya kan, ya kan, ya kan. Terus uh, kata temanku, <coughs> ininya jelas banget. Nah ini dan dia bagus banget itunya. Aku suka banget dengan layoutnya. Dan ilustratornya sesuai dengan apa yang mau, sih. Sekali lagi thank you for watching Terima kasih sudah membeli bukuku -buku. Terima kasih sudah subscribe, like, komen di uh, channelku ini Sampai ketemu di uh, video berikutnya Semoga membawa berkah Apapun yang kita lakukan kebaikan hari ini dan besok pagi uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh